Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam calon guru penggerak seluruh Indonesia Baik kali ini saya akan berbagi pengalaman Apa yang saya lakukan sebelum wawancara Yang pertama dilakukan Bapak ibu sekalian harus hadir lebih awal 15 menit Sebelum wawancara dimulai Kemudian usahakan jaringan WiFi yang stabil agar pada saat wawancara lancar. Usahakan lampu yang terang agar ibu lebih jelas dilihat pada saat wawancara bersama dengan uh, tim rekrutmen guru penggerak. Setelah itu, Bapak-Ibu harus login di SIM PKB dengan memasukkan username dan password masing-masing. Pada saat masuk atau login di SIM PKB, Ibu langsung saja masuk tautan di Guru Penggerak dengan mengklik Google Meet yang dikirim oleh Panitia Guru Penggerak. Sebelum ibu atau bapak calon guru gerak harus berdoa dulu, persiakan mental dengan baik pada saat menghadapi wawancara bersama dengan asesor. Dengan paling penting bapak ibu harus lakukan adalah usahakan memberi jawaban dengan baik, tidak bertele-tele. Dengarkan baik-baik pertanyaan dari asesor jawab sesuai pertanyaan yang diberikan. Dan yang paling penting juga di sini adalah Bapak-Ibu sekalian harus menguasai esainya pada saat mendaftar guru penggerak. Karena pertanyaan-pertanyaan uh, lebih banyak pada esai yang Bapak-Ibu buat. Demikian informasi ini mudah-mudahan bisa memberi referensi bermanfaat bagi Bapak-Ibu calon guru penggerak seluruh Indonesia.